Halo Eh siapa lo? Ini lagi on air nih. Kinalin, mang, aku kru baru. Namanya siapa? Harno. Nama lengkap? Suharno. Oh anak yang dipertikan itu ya? Iya mang. Oke okay, kita akan membahas fakta dan mitos menarik apa kali ini No. Sesuai script mang, tanaman-tanaman pemakan serangga. Oke oh, ta. Di dunia ini ada tiga jenis penggolongan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Pada umumnya, karnivora selalu ditujukan pada hewan, tapi tahukah kalian bahwa di dunia ini ada beberapa jenis tanaman yang juga doyan makan daging? Dan inilah lima jenis tanaman karnivora versi doktrin ngapa? Kantong Semar atau cawan monyet alias nepenthes. Tanaman kantong semar ini memiliki bentuk seperti cangkir dan banyak ditemukan di daerah-daerah tropis seperti Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. Kantong semar mempunyai nama lain cawan monyet. Dinamai demikian karena monyet terlihat meminum air dari tanaman tersebut saat di waktu hujan. Mungkin monyetnya mengira itu cangkir mang. Ya mungkin saja. Apa mungkin semua cangkir milik monyet diambil sama kamu ya nok? Tanaman ini memiliki daun yang menyerupai kantong yang dapat menampung air hingga 1 liter Selain untuk persediaan air, kawan pada tanaman ini juga berfungsi untuk menangkap serangga dan tempat pencernaannya Nomor 2, Embun Matahari atau Sudew browser Ada sekitar 200 jenis tanaman ini di seluruh dunia Tanaman ini memiliki tentakel di bagian ujungnya dan terlapisi oleh lem untuk menangkap serangga Tentakel ini dapat bergerak serta membuat serangga mati lemas dengan cepat Lalu tanaman itu akan mencerna serangga atau mangsanya yang telah terjebak di dalam tentakelnya Nomor 3 Venus Flytrap atau Dionea muskipola Venus Flytrap adalah salah satu tumbuhan karnivora yang paling terkenal Dan memiliki hobi memakan serangga terlebih lagi serangga-serangga berkaki telapak. Tanaman berukuran kecil ini memiliki sekitar 4-7 daun yang tumbuh di batang pendek dan sepasang lobus terminal yang berkengsel di pelapah sebagai jebakan serangga. Tanaman ini juga bisa membedakan hewan mati dan hewan hidup, dan daunnya sendiri dapat menutup dalam waktu 0,1 detik setelah dihinggapi oleh serangga. Berarti tanaman ini sangat pekaya, Mam? Ya, jelas, Mam. Pakai editornya. Nomor 4, Butterwort atau Pinguicula. Gula Butterwort mengandalkan lendirnya yang lengket untuk menangkap mangsanya Selain itu, Butterwort juga dikenal karena bunganya yang mencolok Seperti anggrek dengan warna kuning, merah, ungu, dan putih Nomor 5, Bladderwort atau Utricularia. Bladderwort adalah jenis tanaman karnivora yang hidup di perairan terbuka Tanaman ini menjebak mangsanya di dalam kandung kemihnya atau blaterinya, lalu menghisapnya. Saat mangsa hinggap di tanaman ini, maka bagian kandung kemih tanaman akan mengembang, menyedot air, lalu memangsanya. Kalau tanaman pemakan mantan itu ada enggak, Ma? Ada noh, itu namanya lidah buaya. Oke, okay, sekian, itulah lima tanaman karnivora di dunia ini, versi doktrin apa. Saya Om Bos peserta seluruh grup kami tundur kiri. See you next time. Terima kasih.